Ah. guys. Ahli banget ya, guys. Saya yang merintis Malaysia Indonesia itu, Mas. Saya bikin perbatasan. Perbatasan bikin anak dia. Lihat guys, ini tempatnya ular guys. kasih bagus nih guys. Oke di sini ada kita lihat guys masih. Potensi ada, ada Potensi lubang ya guys. Kita review guys. Hmm. dia sangat pengalaman guys dalam ya, bi bidang mancing rong. sedikit, kalau mau mancing lobang itu cari yang kayu lebih besar. Setelah itu ambil di belakang ini. Cucuk coba dulu. bang, coba bang. Oh, hmm. Tidak ada. Oh tidak ada. Oh tidak ada. Depan bang. Kering kering. Depan depan depan. Ini daratan nih bang. Bukan. <laughs> nah. masih masuk rawa. Buset. Cari jalan yang benar lah. Ya, emang jangan kal, ini guys dicari dia tuh, masih oh, tidak ada, tidak ada guys, oh, oh, itu guys, itu ayek keluar itu, depan depan depan.